teman-teman ada mobil polisi ada mobil tren ada mobil sedan banyak sekali teman-teman wow mantap wow wow teman-teman wow. selamat datang teman di channelnya Exa channel teman-teman wow kita akan bermain teman-teman bermain yaitu bermain mobil-mobilan teman-teman Wow banyak sekali teman-teman Mobil-mobilnya teman-teman Wih ada kereta teman-teman Kereta klasik teman-teman Wih banyak sekali Berwarna merah teman-teman Wih mantap teman-teman Banyak sekali teman-teman Permainannya teman-teman Wih Kakak akan coba dulu teman-teman Keretanya nih Keretanya akan lain teman-teman Wow Wow teman-teman di sekali. Itu, teman -teman. Ini, akan pemasukan teman-teman. Ada mobil polisi, ada mobil crane, ada mobil sedan banyak sekali teman-teman. Wow, mantap. Itu, teman -teman. Mobil mobil ini. mobil teman-teman. wow mantap ini. Oh keren teman-teman Ih mantap teman-teman Ini ada mobil yang teman-teman Warna kuning Kita masukkan dulu teman-teman Ke keranjang ya teman-teman Ih apa mau kumpulin teman-teman ada apa lain teman-teman Kalau dia kalau teman-teman Ih mantap Coba kekagalanan ya teman-teman Oi. Uh, Mantap. Nih, udah masuk kena ya, teman-teman. Mobilnya. Setram nih, teman-teman. Harus spike nih. Uh. ya. Uh. Ada mobil bengkok, teman-teman. Harus spike. Kalau ini kepalanya merah wih bagus luaridau mantap sekali teman-teman kita masukin lagi ya teman-teman ke keranjang ada apa lagi teman-teman banyak -teman? sekali wih mainan nah, ada mobil polisi wih bagus teman-teman mobil polisi Wee, bagus teman Wee, Hai, hey, mantap, hey, keren. Kita mau masuk gimana teman Ini ini ya, Wah, teman -teman. Oh. Nah, ada mobil. Apa ah, Mobilnya mobil sedan, ih mantap! Pertama kali ini ya, teman-teman. Apa -teman. mau kumpul ini? Ya, teman-teman, ada apa lagi? Teman-teman, ya, wah ada mobil keren Teman-teman, ih biasanya suka ya, teman Teman-teman, mobilnya, -teman. ah. ih mantap ya. nih. Panjang sekali, teman-teman, bisa Wah, bagus sekali wah ini mobil pemadam buat pemadam kebakaran. Teman-teman, nih -teman. bagus ya? Teman-teman, pemadam kebakaran, apakah mau kumpulin dulu? Teman-teman, wow, keren Teman-teman, oh, ada, ada mobil molen, mobil moral, ada mobil pertanian. Ini ya, ya. mobil pertanian bagus, teman-teman. Hih, hih, keren keren teman teman kita mau masukin lagi teman teman ke ini ya ke warna merah teman teman lihat ya nah, ini ada sampah tempat sampah teman teman kalau sudah makan akan buang sampahnya ke sini teman teman ya Hmm, Buanglah sampah pada tempatnya Tuh teman-teman Lihat warna hijau teman-teman Bisa ditutup nih, Keren ya teman-teman Kalau masukin aja teman-teman hmm, Ada empat nih teman-teman Warna kuning, warna merah warna hijau Warna orange teman-teman Keren ya Apa hmm, lagi teman-teman Habis Ininya ada back Wah jatuhnya ada beko, beko teman-teman, warna tosca teman-teman, beko teman-teman, teman-teman, 5, teman-teman, kakak mau masukin lagi teman -teman. lagi teman-teman, 5, teman-teman, teman-teman, teman-teman, nah, Hai teman-teman, kita bermain mobil-mobil ya, teman-teman mau. Hmm. Sampai sekarang, teman-teman ini ada mobil apa lagi? Ya? Apa ini mobil apa nih? Oh, ini bulldozer, teman-teman. Ada -teman. konstruksi mobil bulldozer, wih, hmm. cerewet! Mantap mobilnya! Hmm, sekarang kita akan masukin dulu, teman-teman. ya ke oh, keranjang. Ah, wah, udah banyak nih, teman-teman. Kata banyak pacar. Mobil-mobilan teman-teman. Hmm. Keren ada apa nih, teman-teman? Ini mobil apa tuh nih, loh? Oh, ini mobil truk. Katanya hey, tangki, transport oil, teman-teman. Ini keren. Hmm. Oke masuk apa teman-teman. bagus Harus teman-teman. mobilnya ini ada mobil apa nih coba kontrol teman-teman mobil teman, -teman. ke pasir teman-teman ini ada apa nih ada penyangkutnya teman-teman ini naik teman-teman terus -teman. hmm lembah teman-teman kita mau masukin lagi teman-teman ya mau hmm ya, tapi ini juga bagus gitu. nih Bukung terus ya teman-teman, kanalnya -teman. jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya teman-teman ya Bagaimana Kakak bisa memberikan video mainan lain ya teman-teman hmm, Ada kata lain, teman-teman Ini tinggal berapa lagi, teman-teman Ada mobil molen, nah, ini teman -teman. ya teman teman-teman Bagus ya teman-teman, ini warna merah, kurang teman-teman Bagus sekali ya Wih, keren Wah itu wow wow wow, hmm, ternyata, oh, bagus teman-teman, kan. oh, udah, oh, teman-teman, bagus sekali ya, ada apa lagi teman-teman? Wow -teman? oh, no. ada mobil, oh, apa itu mobil JNT Express mobil? wah, ya, tuh bagus teman-teman, istirahat teman-teman, teman-teman, mengirim -teman. nah, teman ban, istirahatnya ya teman-teman, bagus teman-teman, mantap, ih tinggal sedikit lagi teman-teman, ini ada mobil apa nih teman-teman, Oh. Yeah. ini ada kereta, wah oh, cerdas, berangkat doang, wah, wow teman-teman, wah, ini, ini ada mobil teman-teman, ada mobil ini, mengangkut mobil teman-teman, ada dua mobil nih, kita buka dulu teman-teman, wow, wah. wah ada sedangnya teman-teman, bagus sekali teman-teman, wow mantap mobilnya, ada berapa di teman-teman, ada dua nih, dua nih Wow, udah bingung teman-teman. Nah, kakak masukin lagi, teman-teman. Saya, teman-teman. Nah, oh. oh, masukin lagi nih. Ini keren, pakai masukin sini, teman-teman. Kita mau kumpulin. Nah, keren banget, teman-teman. Teman-teman,